Malam itu, saya berjumpa dengan guru of the rich Robert Kiyosaki di Singapura. Dilanjutkan pertemuan dengan Purdi Chandra di Batam dan di Banjarmasin. Kebetulan, saya dan Purdi Chandra menjadi pembicara seminar di dua kota tersebut. bersua dengan figur-figur seperti Robert Kiyosaki dan Purdi Chandra, salah-salah pola pikir Anda bisa berubah. Tidak Percaya Setidak-tidaknya itu telah menimpa teman-teman saya. Betapa tidak, dalam waktu singkat Purdi Chandra mampu mengubah persepsi mereka mengenai bisnis owner dan investor yang mendiami kuadran kanan dalam cash flow kuadran. Mereka seperti tersadarkan. Selama ini, Purdi Chandra selain dikenal sebagai pendiri bimbingan belajar Primagama dengan ratusan outlet di Indonesia. Ia juga diakui sebagai pengusaha yang mengandalkan pendekatan-pendekatan yang di luar pakem alias tidak lumrah. Tak terkecuali sewaktu ia mendirikan Entrepreneur University yang kini sudah berjalan di lebih dari 10 kota di Indonesia. Terlepas dari segala kelemahannya, di sini peserta sama sekali tidak diberikan ujian, akreditasi, status dan ijazah. Sebaliknya, mereka berhak berkonsultasi dengan para mentor seumur hidup. Mereka hanya diwisuda setelah menjadi pengusaha. Aneh dan nyeleneh bukan, namun tak urung, orang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Tidak heran jika akhirnya Chandra dianugerahi muri Award. Satu poin mutlak yang diajarkan dan dianjurkan di Entrepreneur University adalah bagaimana mengoptimalkan otak kanan. Seperti yang dirumuskan oleh seorang ahli bernama Daniel Goleman, hemisfer otak kanan adalah otak emosional, erat kaitannya dengan EQ, yang bersifat intuitif, kreatif, dan ekstensif alias meluas. Sementara itu, hemisfer otak kiri adalah otak rasional, erat kaitannya dengan IQ, yang lebih memuat analisis, kalkulasi, dan perincian lateral versus linear nah manakah yang lebih utama otak kanan atau otak kiri ah pertanyaan yang tidak begitu bermutu tentu saja kedua-duanya berguna ia ya, ialah. lah apa gunanya Tuhan menciptakan otak kanan dan kiri kalau ternyata salah satunya tidak bermanfaat serupa dengan mouse komputer Baik klik kiri maupun klik kanan sama-sama berguna Adapun saya pribadi mengimbau siapapun untuk lebih memberdayakan otak kanan Apa latar belakangnya? Begini, saat saya tampil di suatu forum bersama Kak Seto Ikon pendidikan anak di Indonesia Ia mengingatkan betapa kerapnya otak kanan dilalaikan dan diabaikan dalam dunia pendidikan selama ini Itu patut disayangkan Pendidikan konvensional mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selalu dan terlalu banyak mencerdaskan otak kiri. Hanya proses pembelajaran di playgroup dan TK yang menaruh perhatian pada otak kanan. Akibatnya, tak dapat dielakkan, mayoritas manusia kuat otak kirinya, baca, orang kiri. Hanya segelintir manusia yang kuat otak kanannya, baca, orang kanan. Mereka adalah minoritas Repotnya Alur pikiran golongan minoritas yang sangat intuitif, kreatif, dan ekstensif ini Jelas-jelas tidak nyambung dengan alur pikiran golongan mayoritas Ujung-ujungnya Golongan minoritas sering dicap gila oleh golongan mayoritas Maklumlah dalam aspek apapun apabila seseorang tidak sependapat dengan kelompok mayoritas, mainstream, tentulah orang itu akan dianggap tidak waras. Lihat saja, orang yang memutuskan sesuatu secara intuitif, melakukan sesuatu secara kreatif, dan merumuskan secara ekstensif, salah satunya, tidak urut, pastilah ia langsung dituding tidak waras oleh lingkungan di sekitarnya. Minimal, itu ia alami sekali seumur hidupnya. Padahal, menjadi intuitif, kreatif, dan ekstensif itu penting. Dengan kata lain, otak kanan itu penting. Teramat penting malah. Saya tidak tahu apakah anda nge atau tidak. Terhadap rambu di jalan raya yang bertuliskan, gunakan lajur kanan untuk mendahului. Dalam perspektif bisnis, Perintah tersebut juga berlaku 100%. Tepatnya, gunakan otak kanan untuk mendahului yang lain. Begitulah, otak kanan dapat dikatakan sebagai tiket untuk berada di posisi yang terdepan. Di atas segalanya, peganglah selalu kutipan religius yang satu ini, mulailah dengan yang kanan. Penafsirannya menurut Ari Ginanjar dalam ESQ-nya adalah, mulailah dengan otak kanan. Kemudian, barulah dijabarkan oleh otak kiri, itu artinya intuisi dulu, baru analis. Pelaku bisnis mana sih yang bernyali dan berani menyepelekan intuisi? Asal tahu saja, adalah susah untuk menetapkan keputusan jika hanya mengharapkan otak kiri yang mengharuskan data yang lengkap. Persis seperti seorang jenderal yang tengah menjajaki kekuatan musuhnya. Petunjuk-petunjuk sering tidak komplet. Walhasil, tidak jarang sang jenderal mengira-ngira berdasarkan intuisinya secepat kedipan mata. Blink! Selain intuisi, ada pula kreativitas. Ciputra, seorang raja properti sekaligus satu dari sepuluh tokoh bisnis paling berhasil di Indonesia menurut majalah Forbes pernah berargumen. Bangsa yang maju adalah bangsa yang kreatif. Suatu ketika teman saya, seorang program direktor di sebuah radio, pernah mengungkapkan bahwa kreativitas itu tidak bisa dicangkok dan tidak bisa dipaksakan. Apa yang mungkin dilakukan hanyalah memancingnya agar muncul. Maksudnya adalah, di satu sisi, menjadi kreatif itu memang tidak gampang. Akan tetapi, di sisi lain, kreativitas bisa membuahkan kesuksesan yang mengejutkan dan menakjubkan. Sempat menyaksikan serial Ekstravaganza dan Empat Mata di Trans TV dan Trans 7 kok sempat melejit alias sangat diminati pemirsa untuk sekian lama. Salah satu kiatnya, mereka menempatkan tim kreatif yang berjubel agar bisa menggodok tayangan yang kaya unsur humornya. Sementara acara komedi yang lain jarang di backup tim seperti itu. Sekedar Joke, pernah dengar cerita buah si Malakama. Alkisah, kalau buah ini dimakan, maka bapak akan meninggal. Sedangkan kalau buah ini tidak dimakan, maka ibu yang akan meninggal. Jangan bingung, jangan linglung. Pelaku bisnis kreatif akan menjawab, ya sudah buahnya dikasih ke monyet saja biar dia yang makan hahaha <gulit> cukup tertawanya kita kembali serius nah di mana letak urgensi kreativitas dalam bisnis praktis tengoklah kini pasar tengah bergeser menuju zona ketidakpastian juga zona hiperkompetitif ironisnya Sebagian pelaku bisnis masih bersenjatakan strategi yang itu-itu saja. Kalau mentok, buntut-buntutnya anggaran promosi yang dihambur-hamburkan, bahkan harga yang dibanting. Nawurkan. Untuk itulah, dibutuhkan kreativitas. Mungkin melalui pemasaran gerilya, repositioning, reengineering, marketing intelligence, dan masih banyak lagi. Bagi saya, Terobosan itu tidak selalu identik dengan pemborosan. Saya pribadi mengasah kreativitas dengan menciptakan lagu. Tembang-tembang Andalus adalah bukti konkretnya. Sedikit berbeda dengan Mahaguru, pemasaran Philip Kotler melalui sebuah telekonferensi di Singapura. Saya dengar sendiri pengakuan Philip Kotler: "Saya memoles kreativitas dengan menikmati karya-karya seni." Komponen otak kanan yang terakhir adalah berpikir meluas, termasuklah mereka merekayasa big picture, impian, dan visi. Sebagai contoh, visi yang jauh ke depanlah yang membuat Trihatma Haliman, satu dari lima tokoh bisnis paling berpengaruh sepanjang 2006 menurut majalah Arta Ekonomi berani membangun belasan proyek raksasa dalam setahun dengan masing-masing proyek menelan biaya tidak kurang dari 200 miliar seumpama Senayan City, The Peak, dan The Paku Buwono Residence padahal pada awalnya banyak pihak yang meremehkan visinya tersebut Momomom, visi itu apa sih? sesungguhnya, kata lain untuk visi adalah niat masih ingat dengan pernyataan? Mulailah dengan yang kanan. Yang menyiratkan makna? Mulailah dengan otak kanan. Nah, apakah Anda dapat mengaitkannya dengan pernyataan? Mulailah dengan niat. Silahkan simpulkan sendiri. Sebagai tambahan, masyarakat Indonesia sendiri mengenal serentetan istilah serba kanan yang seluruhnya identik dengan kebaikan. Contohnya tangan kanan dan langkah kanan. Tidak terkecuali, golongan kanan dalam kitab suci. Malah dalam bahasa Inggris, kebetulan kata kanan dan kata benar diterjemahkan dengan right. Maka, tidaklah mengada-ada apabila saya mengartikan kanan itu hampir selalu benar, right. Begitulah, otak kanan sedemikian krusial. Bahkan untuk beranjak dan bergerak ke sisi kanan dalam cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, utamakanlah otak kanan Catat itu, bukankah penghuni kuadran kanan seperti pengusaha dan investor itu kuat otak kanannya Sebaliknya, bukankah penghuni kuadran kiri seperti pekerja dan profesional itu kuat otak kirinya saya juga menemukan shocking truth lainnya di sebuah internasional bestseller, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berbasis otak kanan selain dibayar lebih mahal, amat sukar untuk diduplikasi, diotomasi dan dioutsourcing. Lantas, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbasis otak kiri? Yah, kebalikannya. Fakta ini sempat saya tekankan berulang kali ketika saya sharing di sebuah kampus di Surabaya yang syarat dengan inovasi-inovasi. Bayangkan, negara A dan negara B bekerja sama untuk sebuah produk. Negara A yang melakukan perakitan, sementara negara B yang membangun merek. Pertanyaannya, negara manakah yang bergelimang dolar? Anda ah, perlu mengerutkan kening. Jelas-jelas jawabannya, negara B, negara yang disibukkan aktivitas-aktivitas yang berbasis otak kanan. Sebut saja, negara kanan, dan disadari atau tidak, untuk sekian lama bentuk kolaborasi seperti inilah yang terjalin antara negara berkembang dengan negara maju. Makanya, jangan pernah sekalipun melalaikan dan mengabaikan otak kanan yang syarat dengan muatan-muatan intuisi kreativitas dan pemikiran meluas jangan pernah sekedar catatan dalam konteks ini terdapat dua beban yang tiada terkira beratnya pertama bagaimana mengubah diri anda menjadi orang kanan kedua bagaimana mengubah pasangan anda menjadi orang kanan nah itulah beban yang paling berat tanpa bermaksud menakut-nakuti saya beritahu saja apa adanya Percecokan adalah taruhannya. Akhirnya, be intuitive, be creative, be extensive. Itulah jurus yang pertama dari saya.